waspadai USD Swiss franc dalam tekanan bearish bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertekan jika pergerakan USD Swiss franc masih tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,91746 sampai 0,91843 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 0.91339. Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.91843 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.91998. Sekian analisa forex untuk tanggal 29 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081